Monica Spear adalah seorang model dan aktris Venezuela. Dia memenangkan Miss Venezuela 2004, dan merupakan wakil Venezuela di Miss Universe 2005. Pada tanggal 6 Januari tahun 2014, dia ditemukan tewas bersama mantan suaminya Thomas Berry dalam satu mobil di dekat Puerto Cabello, Venezuela. Monica bersama mantan suaminya Thomas Henry Berry, tewas ditembak oleh sekumpulan geng perampok, saat perjalanan wisata mereka di Puerto Cabello negara bagian Karabobo, Venezuela Monica dan suaminya meninggalkan seorang anak perempuan bernama Maya Felisberry yang juga korban kekejaman dari para perampok tersebut beruntung anaknya selamat, meskipun mengalami luka tembak di bagian kakinya Monica Spear sendiri, dia adalah mantan Miss Venezuela yang bertarung memperebutkan mahkota Miss Universe pada tahun 2005 yang diselenggarakan di kota Bangkok, Thailand wajahnya yang cantik beserta kemampuan berbahasa Inggrisnya yang lancar membuatnya sebagai kandidat terkuat untuk meraih Mahkota Ratu sejagat pada saat itu. Monica, berhasil masuk ke dalam jajaran top 15, dan mendapatkan perhatian penonton di panggung final Miss Universe 2005, serta membuat 80 kontestan dari negara lainnya menjadi ketar-ketir, termasuk perwakilan Indonesia saat itu, Artika Sari Devi, yang juga lolos ke 15 besar. Namun sayang, dalam sesi tanya jawab antara juri dan kontestan di final, Monica tampak tidak menyelesaikan jawabannya, yang mengakibatkan peluangnya untuk menjadi pemenang harus kandas Kontes tersebut akhirnya dimenangkan oleh kontestan keturunan Rusia asal Kanada, Natalia Glebova Kehidupan setelah Miss Universe tersebut menjadi pintu gerbang bagi karir Monica Tawaran bermain telenovela pun banyak berdatangan kepadanya Telenovela yang paling sukses dibintanginya adalah Passion Prohibida Atau Cinta yang terlarang dalam bahasa Indonesia pada tanggal 6 Januari tahun 2014, peristiwa mengerikan terjadi Monica dan mantan suaminya ditemukan tewas di dalam mobilnya Tragedi yang menimpanya menjadi berita besar Bukan hanya di Venezuela namun seluruh benua Amerika dan Eropa Monica dan mantan suaminya sebenarnya bukan pertama kali merasakan ganasnya kejahatan di Venezuela Sebelumnya, Thomas juga pernah tertembak karena menghalangi mobilnya dirampok oleh sekumpulan pencuri dan menewaskan salah satu teman semobilnya. Thomas dan Monica akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Venezuela, dan lebih memilih untuk hidup di Florida Amerika Serikat. Kepindahannya ke Amerika Serikat membuatnya fasih berbicara tiga bahasa, yaitu bahasa Spanyol, Inggris, dan Perancis. Negara Venezuela berpenduduk lebih dari 28 juta jiwa, lebih dikenal sebagai negara yang paling berbahaya dikunjungi di Amerika Selatan, bukan tanpa alasan. Venezuela kini tercatat sebagai negara yang paling tidak aman, bahkan mengalahkan ganasnya mafia di Kolombia. sekalipun. Sungguh ironi, mengingat Venezuela dikenal dunia sebagai penghasil ratu kecantikan yang menguasai kontes-kontes kecantikan internasional, seperti Miss Universe dan Miss World. Yang menyedihkannya, kali ini mantan ratu kecantikan Venezuela lah yang menjadi korban dari ganasnya kehidupan di Venezuela, negara bekas jajahan Spanyol tersebut. Mungkin rindu dengan kampung halamannya atau entah apa Sehingga Monica dan anak beserta mantan suaminya Memutuskan untuk berwisata dengan mobil menjelajahi daerah-daerah di Venezuela Padahal sang mantan suami tentunya masih ingat dengan kejadian bertahun-tahun yang lalu Ketika dirinya menjadi korban penembakan kawanan perampok Mungkin karena kecintaan Monica pada negara kelahirannya Yang membuatnya berani berkeliling Venezuela dengan mobil bersama suami dan anak semata wayangnya Thomas Beary nampaknya juga mempunyai kecintaan yang begitu dalam terhadap Venezuela. Meskipun berkeluarga Inggris, Thomas rela bolak-balik antara tiga negara, Venezuela, Amerika dan Inggris, kejadian tragis yang menimpa Monica dan keluarganya. Berawal dari bocornya ban mobil yang mereka kendarai di pertengahan kota Puerto Cabello, Thomas, yang mengetahui kondisi tersebut langsung memberhentikan mobilnya dan keluar untuk memeriksa keadaan, disusul Monica yang juga keluar dari mobil. Melihat kondisi ban mobil yang bocor, Monica dan suami pun kebingungan Kemudian ada sekelompok pemuda yang melintas Monica dan Thomas pun segera meminta bantuan Namun, tanpa diduga, para pemuda tersebut langsung mengacungkan pistol Dan mengancam untuk membunuh jika tidak memberikan apa yang mereka minta Karena panik, kedua pasangan yang sudah bercerai tersebut langsung masuk ke mobil Mengunci pintu dan menutup semua kaca jendela Dengan sangat beringas Para perampok itu menembak Monica dan Thomas dari luar, keduanya pun tewas di tempat, karena peluru menembus kaca mobil mereka, sedangkan putri mereka Maya Felis, selamat dari maut, meskipun kakinya terkena tembakan. Kesedihan pun melanda keluarga dan teman Monica, yang meninggal secara mendadak dan begitu tragis.